Ya, viral dijual ke asing. Pulau Foto Kepri kini dipatok bendera tulisan Cina. Nah, ini dia Pulau Kelong, Pulau Foto. Ya, ini. Nah, ini ada nih Nah, Pulau Foto di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan Kepulauan Riau atau Kepri. Beberapa waktu sempat viral dijual ke asing. Kini pulau tersebut kembali viral karena terdapat bendera dan patok bertulisan Cina di pulau tersebut. Dari video yang diterima detik sumut menunjukkan tanah di pulau Poto dipasangi patok beton yang di tengahnya dipasangi besi dengan tulisan bahasa Cina. Nah ini ya, selain itu pada video lainnya terdapat bendera berwarna kuning merah juga terdapat tulisan Cina. Dengan adanya patok dan bendera bertuliskan banyak masyarakat yang menduga pulau tersebut telah dijual ke pihak asing. Informasi itu berkembang di tengah masyarakat Bintan. Kepala BPN Bintan, Beni Rianto dikonfirmasi terkait kepemilikan lahan di Pulau Poto mengatakan bahwa kepemilikan tanah di pulau tersebut dimiliki oleh dua perusahaan dan masyarakat sekitar. Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada pengajuan peralihan lahan dua perusahaan PT. Hansa Megapurkasa atau HMP dan PT. Mempadi Manggala Jaya atau MMJ maupun masyarakat sekitar. Sampai saat ini belum ada pengajuan perubahan atau peralihan. Status tanahnya masih dimiliki dua perusahaan dan masyarakat setempat kata Beni. Jumat 5 April. 5 Mei 2023 Disinggung terkait Pemasangan patok dan bendera Bertuliskan bahasa Cina Benny mengaku kurang mengetahui Hal tersebut Ia mengatakan bahwa Jika ada perahlian kepemilikan tanah Di pulau tersebut Maka pihaknya pasti mengetahui hal tersebut Kalau patok beton berbahasa Cina Saya tidak tahu pastinya Tapi informasi beredar sudah dapat tapi akan kami telusuri. suri. Jadi langkah kita nanti terlebih dahulu mengumpulkan data dulu terkait isu di lapangan. Ujarnya. Nah ini dia patoknya kawan ya. Ini patok baru kayak ini. Kayak baru ini ya. Terpisah ke Polres Bintan AKBP Riki Iswe mengatakan pihaknya tengah mendalami informasi penjualan Pulau foto ke pihak asing. Begit. Polisi juga saat ini tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengecek kebenaran penjualan Pulau Poto. Untuk impor tersebut masih kami dalami dan lakukan penyelidikan. Tentunya kami juga akan komunikasi dengan instansi terkait termasuk dengan perangkat daerah setempat, kata Ricky. Ricky menyebutkan pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi masyarakat yang diterima pihaknya. Hal itu untuk mengantisipasi informasi yang salah di tengah masyarakat. Info apapun yang diperoleh dan masyarakat tentu harusnya ditindaklanjuti dan dicek kebenarannya. Agar tidak ada informasi yang salah ujarnya. Nah, demikian kawan informasinya terkait isu. Ini kita sebagai orang Indonesia ini harus marah mulai-mulai begini. Kalau saya melihatnya, ini adalah kelemahan kita. Artinya, fakta pertahanan dan keamanan negeri ini sangat-sangat lemah. Jika betul-betul itu patok, dibuat oleh warga negara asing. Inilah informasi-informasi seperti ini kenapa harus dari masyarakat, artinya. Apa kerja kita semua di ini? Ini kalau tidak ada masyarakat yang Yang kan tidak ada yang tahu Ini betul-betul harus dicek Jangan sampai ada pengkhianat-pengkhianat di negeri ini Menjual Pulau kita Harus betul-betul dijaga Ini tentara, ini tidak boleh diam, ini tentara Karena doktrin tentara sudah jelas Jangan biarkan sejengkal pun tanah air kita diambil asing ini harus dicek betul makanya kalau ada hal-hal yang begini dilibatkan semuanya selain Polri yang mengecek juga libatkan tentara itu siapa yang masang patok itu kenapa kenapa berbahasa Cina apakah betul sudah dijual kasih kalau ada yang mengatakan sudah dijual kasih cari orangnya ini pengkhianat ini Inilah yang saya bilang terlalu lemah kita ini sebagai bangsa yang besar. Yang ada sadin ribut aja. Karena beda pilihan capres-capres di negeri ini. Yang ada adalah sadin mengejek, kadru, antara kadrun cebong, kampret. Semua. Tapi di pulau-pulau terluar kita ini terus dimainkan. oleh orang-orang. belum selesai lagi yang di Papua. Inilah fakta bahwa pertahanan dan keamanan kita ini saya katakan sudah lemah. jika betul-betul pulau itu mau dijual. Siapapun di negeri ini yang berniat mau menjual pulau ke negeri asing, ke warga negara asing pengkhianat kalau bisa itu jangan ada warga negara asing atau bangsa asing diberikan luluasa untuk berinvestasi di negara ini sampai puluhan tahun kapitalis kapitalis rakus menguasai tanah sampai puluhan ribu hektar menguasai tanah negara sampai puluhan ribu hektar. Ada ratusan ribu hektar, ada yang jutaan hektar tuh di Kalimantan sana itu. dikusai oleh segelintir orang. Tetapi rakyat Indonesia saja masih banyak yang tidak punya tempat tinggal karena tidak punya lahan untuk membangun rumah. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kami bisa dicek tuh semua tanah di negeri ini. Masa ada yang bisa kuasai tanah ini sampai puluhan ribu hektar, sampai ratusan ribu hektar. Sedangkan, isi banyak rakyat Indonesia yang tidak memiliki tanah untuk hanya sekedar membangun rumah. Betul-betul keadilan belum terwujud di negeri ini, kawan. Maka itu, kita akan terus berjuang. Salam perubahan.